friend. Ye. Sekarang mau main apa sih Nis? Dance. Head Headbang. Hey. hey. Karena udah ngudang teman-teman dong, siapa hey. aja teman-temannya? Halo, aku Ais. Halo, nah, Bunda Halo, aku apa? Halo, aku Gia. Halo, aku Ibra. <laughs> Cara bermainnya gimana? Gitu, jadi <laughs> <laughs> cara bermainnya. Jadi, uh, ada kartu-kartu berupa gambar-gambar. Gambarnya itu tuh kayak gini: bisa berubah benda, bisa berubah binatang, bisa berupa makanan. Ya, terus nanti. Kartu-kartu ini ditempel di kepala masing-masing Nah, nanti kalian ini mainnya berpasangan Sekarang kita pilih dulu pasangannya Silahkan Nih, dasan pasang Dastan Satu-satu Jangan kelihatan Jangan kelihatan subscribe dimulai dari sekarang uh, uh, hewan salah, uh, berangati ya, yeah. makanan uh, bisa jadi coca uh, huh? mulai, huh? <laughs> dari beling, kan uh, plastik bisa, plastik, plastik. botol, bukan apa peralatannya gitu loh bentayunya untuk, untuk apa untuk di untuk peralatan makan ya ah, piring bukan piring dibagi. lagi lagi lagi lagi ayo kasih petunjuk, Kasi petunjuk. Oh, kasih <tahu> petunjuk oh kita petunjuknya ta <twinan> ya untuk Anies dan Ais Selanjutnya Aku Ais Barai dan Atar Waktunya mulai dari sekarang Cuman Ya Baga Bukan Kucing Hah? Kucing Bukan Di darat Yang di darat Eh bukan kamu jangan ini ya, yang yang yang jari. Jari. Di darat Ya Ayo jawab Ayo. Ayo Ya waktunya udah hai, Kasihin Ayo Atar hai, kasih petunjuk nggak ya. <laughs> ada kaki gitu hai, yeah. bukan hai, oh, hai, Kayu, dari kayu, bukan dari plastik, bukan dari kunci, bukan. <laughs> bukan. Dari kardus, bukan. Ayo, ayo, ayo, ayo. pemain olahraga, kan? Benda bukan kayu, ayo apa Benda. itu? Hmm, jadi... Yang ya. Yang berharga atau bukan, gitu, benar mati. Iya, iya, ya. kasihin diambil dari mana? udah setengah, udah, setengah. ayo kasih petunjuk iya, Udah, ya. Mulai anis, ya. Satu, dua, tiga. tiga, dua, uh, Eh, Eh, uh, uh, Makanan, Kepala Kepala. Uh, meja. Makanan. Uh, daging sapi, daging kambing, <laughs> ayo tumbuhan itu ayo waktunya tumbuhan itu ayo padi hampir sih ayo udah setengah kasih. kasihin sayuran atau nih cabai bukan momong <laughs> nih jagung bukan kasih warna ais kasih warna ais kasih petunjuk warna 2 3 Hewan? Tidak. Benar mati? Tidak. Ya. ya. <tid> oh, si, udah udah di di diam aja. Okay. Ayo semuanya disebut. Makanan Yes Ya habis ayo, ayo, habis, habis. Ya, Semuanya habis Itu. Dan 3 dua, dua, mati uh, Bisa jadi? Bukan, huh? nah, Sudah hidup hmm, ya, ya, Makhluk ya, ya. hidup Hewan. Yes, yes ya. Nah lu jadi ikutan <laughs> Ayo, ayo, ayo cepetan bisa, lagi? bisa, bisa, bisa kan. tadi buahku Bisa ya, Bisa tadi deh. bisa jadi <tuk> <Beja>. bukan. <tuk> bukan, <tuk> bukan. <tuk> <Bum kesan> bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, satu Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, satu Ya? Cuman, kita mulai dari se sekarang sekarang Balik balik Nah uh, Hewan Salah Bentar <tuk> mati <tuk> Iya ya uh, Makanan Iya, om oh, makanan <tuk> <tuk> Sayur Bukan Tumbuhan Dari tumbuhan Iya, iya <tuk> Dari tumbuhan katanya dari tumbuhan ya, ya. Ya. Kacang. Bukan? Bukan? Ayo terus, Cara masaknya diapain? Disuruhin. Uh, <gul> so, eh, enggak dipanggang. Dipanggang, tidak digoreng. Ayo, jangan. Ayo kasih sini, kasih sini. Ayo, ayo kasih, kasih itu, kasih itu. Bum. Tahu gue. Bum. Kamu mau nih? Ini <gul> Kentang, kentang, kentang, Gue naik digoreng sini, Masa naik ke <tengah> <tuh> Hey. Oh, tersandi demik tersandi. Eh nggak tahu sih. Warnanya warnanya sebut warna, badai. Nenek, nenek, nenek, bukan. Ayo kasih petunjuk, kasih petunjuk. Kasih petunjuk rasanya rasanya apa? Kasih, kasih tahu, badai, apa? kasih tahu badai rasanya apa? Rasanya apa? makanannya gitu yang kayak itu tuh emang enak kayak gitu <laughs> <laughs> <laughs> Enak. Oh, enak. Okay. bisa dikit lagi. Lanjutin. Coklat. Itu loh yang diam rasanya enak. Tuh. <laughs> Coklat atau permen? Oke dia Oke, Uh, brokoli dan, uh, apa ya? Ayo sebut Agu, semuanya uh, Warna putih Bisa jadi Warna merah Bukan uh, Kue Iya yeah. yeah. yeah. yeah. Gimana kalau kita coba Cara yang kayaknya bakal lebih seru deh Jadi... Daging daging bahagian. Bahannya, bahannya Dari kaca. Dari kaca Bukan Kayu Ya Meja Bukan Kursi Yeay yeah. <tuk> <Wow, itu berselamat. tuk> <Wih. Ayo, tuk> sekarang kita cari juara kedua dan ketiganya, oke? Okay? 2, Tiga, Tiga. Ya. ya Meja Bukan Bukan tak Tangga Bukan Tangan. Hmm. Kaca Bukan Bukan, ayo Bukan, bukan. Ayuh, ayuh. bukan, Susi. Bukan, bukan, bukan. Oh, oh, oh. plastik ya? Ya, kan. ya, ya, Lantol. Bisa jadi, bisa ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Bisa ya, ya, bisa ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Bukan ya, Bisa ya, Ayo Ayo ya, ya, ya, Harus itu putih Putih Mayonell. Minum ah, putih Ya yeah. Makan Ya Ya, ya Yuk Yeayy Tunggu oh. kan Mbak dan Atar mulai menyusul Emang oh. <tuk> <tuk> Mulai dari sekarang uh, Makanan Hai, setengah, ayo dikasihin satu hai, anis, kasihin. warna Warna, warna